Selamat sore, selamat ngabuburit. Berjumpa kembali dengan channel Garut 9 C. Kali ini acara ngabuburit saya jalan-jalan. Seperti biasa saya hanya bisa menyajikan keindahan-keindahan alam di perkampungan sambil ngabuburit. Kita lihat keindahan-keindahan sejukkan eh, pedesaan. Nah, ini dia sangat sejuk dan indah ketika habis hujan. Pemandangan-pemandangan terutama persawahan terlihat hijau sangat memanjakan mata. Oke, sahabat kita terus disuri dan ikuti perjalanan uh, ngabuburitnya. Selamat menyaksikan.